Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa dan bergabung kembali bersama Bang Mimin di channel kesayangan kalian di Fativa yang akan mengabarkan informasi menarik dan terbaru seputar idola kesayangan kita. Tentu kita ke unggah pertama dulu nih, para sahabat ya. Di sini ada sebuah unggah spesial dari Bang Aril Yang mana Bang Aril mengunggah sebuah postingan foto bareng pasangan pengantin baru. Dan tentunya Abah Faldi Akbar nih, para sahabat ya. Dan ada kalimat caption yang dituliskan dalam postingan tersebut nih. Bismillah, bahagia selalu, anak-anak baik. Amin, masya Allah, para sahabat ya. Mudah-mudahan doa baik dari Bang Aril selalu dijawab. Mudah-mudahan juga Tentunya dari fans juga selalu kompak Mendukung untuk idola kesayangan kita Untuk selanjutnya kita lihat nih persahabat ya Ini bikin iri bang, nih persahabat ya Kita lihat aja Masya Allah luar biasa Akhirnya tentunya pemimpin menemukan video ini Masya Allah Tentunya kita lihat Ini cute banget per sahabat ya Tentunya Dedek Lesti lagi cium bibir Rizky Bilar Apa pipi sih? Tentunya mata bangunnya sukar banget di ya Antara bibir dan pipi hampir sama Aduh cute banget nih Diunggah oleh akun HP kota Sultan HP-nya jangan dibanting ya bun Katanya tuh lewat caption ini tuliskan Jangan sampai banting HP loh <tentukan> Dalam postingan tersebut juga Tentu banyak sekali komentar hingga tanggapan nih persahabat ya Ya ini dari akun Instagram Terus Mini 062 mengatakan nggak dibanting malah bolak-balik lihat terus suka sekali lihat mereka bahagia Masya Allah luar biasa bersahabat ya komentar lain juga diberikan dari akun Dini Akbar 6 mengatakan. Di blender aja dah HP-nya, aduh di blender bukan dibanting lagi like gitu persahabat ya. Saking tentunya bahagianya melihat keubuan kekiutan dari Lesti dan Rizky Bilar. Kita lihat juga persahabat ya komentar lain diberikan dari akun Instagram. Lesti Lovers underscore mengatakan, gak tau ini anggota badan ada yang langsung ser-kabur katanya aduh. <laughs> Cute-cute banget memang para sahabat ya. Komentar dari para sahabat ini luar biasa. Mudah-mudahan tentunya kita doakan yang terbaik untuk kebahagiaan Lesti dan Rizky Bilar. Masya Allah luar biasa BTS. Tentunya foto-foto cute dari Lesti dan Reski Bilar, anjay <tuh> akan selalu persahabat ya, kita masih menunggu kejutan dan tentunya vitamin bahagia selanjutnya Tetaplah lantai channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang menurut terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh